Kalau kita pengen tahu orang yang di akhirat masuk surga, maka dunianya mesti bahagia. Ini yang pertama tolong nih ingat, ingat deh. Jadi, kalau kita pengen menjadi orang yang bahagia masuk surga nanti di akhirat, maka nampak hidup dunianya bahagia. Oke, okay? kita kalau mau lihat dalil yang pertama Surat An-Nahl, surat ke-16 ya. Surat ke-16 juz ke-14 ayat 97 nomor sebelah kanan baris agak tengah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi rajim. Man 'amila min huwa mu'min, hayatan Miahsani makanu yang manun. Nih Allah yang menyampaikan. Manamil asani Barangsiapa yang beramal soleh, dia laki-laki maupun perempuan, wuwa mu'min dan dia beriman kepada Allah, dia beriman dia beramal soleh bala nuhiyannahu hayatan thayyibah maka pasti kami akan berikan kepadanya hidup bahagia di dunia wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun wala najziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kata para ulama ini adalah kehidupan surga di akhirat jadi kalau akhiratnya surga Pasti falannu Jadi kalau akhiratnya surga, mesti dunianya bahagia. Itu. Ini yang pertama tolong dipahami baik-baik. Begitu pula firman Allah dalam surah Al-Baqarah, Surat kedua, juz kedua, ayat 201 nomor sebelah kanan, baris nomor 2 paling bawah. Eh? Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi Wa minhum man yaqulu rabbana <tuh> hasanah hasanah hasana, ada di antara manusia mereka yang berdoa rabbana ya tuhan kami ya allah atina benar selamatkan kami dari Allah Terlaka. bahasanya begitu jangan itu berat Artinya, jangan Kamu jangan pengen di dunia menderita sengsara Itu berat Al-fakr al-krop al kufr Kefakiran, kesusahan, kesengsaraan Sangat dekat kepada kekufuran Kata Nabi Nara Itu berat, kamu udah kan kuat Minta lah dunia bahagia, akhiratnya bahagia Iya, jadi kalau pengen bahagia Dunia bahagia, akhirat bahagia ya. Jadi, sebelum kita Berbicara bahwa dua kunci bahagia. Kita bicara dulu bahwa orang yang masuk surga maka nampak dunianya bahagia. Oke, okay, ini penting, tolong dicatat dulu yang pertama ini. Tanda orang bahagia itu maka al-bashashah fil maka nampak wajahnya yang berseri-seri. Ya, jadi kalau kita tuh biar disebut kita bahagia, senyum aja kapan-kapan. <laughs> Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah. Aduh orang antar. Alhamdulillah. Sakit hati juga kan? Ya. Kok senyum? Tidak uh, apa-apa, kita bawa kantor polisi. Itu ya senyum senyum hukum tetap ditegakkan kan begitu ya? Jadi kalau pengen tahu orang bahagia, biasanya wajahnya berseri, berseri. Apalagi biasanya dia semangat melakukan apapun -apa semangat. Saya ini punya teman ya, mohon maaf ya. Ini nggak tahu di nonton atau tidak nih. Dia lagi nggak bahagia lesu nangis gitu ya, ya ada ada punya teman lah pokoknya dia nggak bahagia lah, ya mungkin bisa ditolak lamarannya gitu ya, mungkin bisa hmm, sekolahnya ada lulus gitu ya, saya waktu SMP itu ya taman SMP, alhamdulillah saya lulus ya, ada teman saya itu Wahyu namanya jadi nggak lulus itu yang tadinya sudah merencanakan coret-coret baju, dia datang ke rumah saya, eh bro enggak coret-coret, nggak kamu gimana? Kenapa itu coret-coret? Waduh, aku ndak lulus. Sedih. Nah, orang kalau ndak bahagia itu wajahnya ndak berseri-seri. ndak semangat. lesu. Sudah berencana coret-coret. Tak jadi. Kenapa? Sedih. Yang bahagia coret-coret. Saya alhamdulillah. SMP, SMA lulus tak pernah coret-coret. Apalagi lulus pondok pesantren. Nah, ada coret-coret. Apa yang mau dicoret? Jubah mau dicoret. Jubah sholat itu. Oh ya. Pakai sarung pula lagi kan. Jadi alhamdulillah kita anak pondok tuh kalau lulus nggak ada yang coret-coret, alhamdulillah ya. Jangan kata coret-coret, beli jubah satu aja, soalnya setengah mati. Orang bahagia itu, senyum, wajahnya berseri-seri. Di sini ada nih wajahnya, seperti seri-seri terus, gitu ya. Karena dia menanti seseorang. Kalau nah, yang kedua, semangat, penuh semangat, aktivitas disemua. Berolahraga semangat, belajar semangat, kajian semangat, ya ngisi kajian semangat, mendengarkan kajian semangat, belajar agama semangat, baca Al-Quran semangat, sholat semangat, ha. Nah, Nah, ini berarti dia bahagia ini ini diantaranya saja tanda bahagia.